Tokorega sae kusah Subete banasiete si mau Sorega imada to omonda kini me si mata ndaro di ketesima tanda Gara sametara, omoida sitihos hindar, kimi tobo ku no monogataru, kimi wa kawate simatendaru. Kita simakan baru Dan mungkin bila nanti Kita akan bertemu lagi Satu pintaku jangan kau coba Tanyakan kembali Rasa yang ku tinggal mati Seperti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 Ku rombak takdir Kecilnya kemungkinan Ku buat kocer-kacir Sejarah mulai saat Ku langkakan kaki ini Cibiran tantangan Ku undang mari sini Terseok mata kaki Tegar di mata hati Lupakan kebiasaan Buruk meratapi Kantong kosong Ringankan gerak Waktukan mengisi Rungi dengan emas perak Rangkai kata baik-berbaik jadi benar. Angkat suara ku yang tadinya senyap Sempit gelap jadi luas terang Dijakan pokok, pokok cahaya benderang Ingat kesombongan awal kehancuran Lupa nurani saat harta bertaburan Silo gemernap buat gerak tak beraturan Batu satu tuh rencana yang berhampuran Apapun mereka bilang Dekat ku takkan hilang Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Yeah. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Hubah situasi hidup masih dimutasi, mutasi, langkah demi langkah hidup aku masih. Bertahan sampai titik darah habis Bertubi-tubi serangan kutangkis tangkis Harapankan masa depan ku Walau berpeluh darah berbanding tangis Yang lemah akan kuat bergantung rupa Posisi belakang ke depan berubah Tidak mudah beratam seok terlambat susah Selamat dekat membaca harapan tak akan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi Gelap malam pastikan berganti pagi So I will try over again and again Heaven's not good yet man, in the end the end Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, oh letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Suatu hari akan datang mentari Mengusir gelap dari dalam hati Di balik sinar lampu, di belakang panggung Di bawah gemerlap penampilanku terkandung Cita-cita harapan dan kerja keras Putar kotak ya membran sel diperas Layaknya semua orang dengan mimpi Aku pun pernah hanya menatap layak TV Ku kenyataan agar seimbang Apapun mereka bilang, kita cinta mereka bilang, rekan takkan hilang Jalanku masih panjang dari sakin yang ku pandang Apapun mereka bilang, rekan takkan hilang Jalanku masih panjang dari sakin yang ku pandang. Mereka pulang, mereka ku takkan hilang Jalanku masih panjang, garis hati yang ku pantas Harusnya berikan suasana manusia Kau mampu tenangkan aku, di saat resah Dalam hatiku